Mas, ada apa ini? Panglima Tentara Nasional Indonesia menerima Direktorat Jenderal, Bea dan Cukai Indonesia beserta jajarannya terkait bekerjasama dalam membangun sinergi, melaksanakan penegakan hukum terutama di bidang kebabianan Sangat penting Pak dengan kami itu dengan mungkin PKS dengan Kasal Pak Kasal? Iya itu Sumatera itu Betul. Nah ini mungkin, mungkin mohon dukungan Pak kami nanti ketemu Pak Kasal juga ya, Langsung aja Eee uh... Untuk Kasal masukkan sebentar. Jadi, Kebetulan ini. Ini, yes. ah, ini, ini Dirjen Bea Cukai, Pak oh, Askolani. Waktu saya Angkatan Darat kita sudah mulai ketemu bicara. Memang ada tugas-tugas dalam hal beberapa lah. Salah satunya rokok ya, peredaran ke rokok gelap. Berarti juga ada uang negara yang harusnya bisa. Masuk tetapi kemudian tidak masuk. Nah, sehingga itu yang kita tindak lanjuti sampai dengan sekarang. Ini melibatkan kodam-kodam. Nah, barusan ngomong bahwa perlu juga ini dengan angkatan laut. Nah, monggo Jenderal TNI Andika Perkasa selaku pemegang komando tertinggi di TNI merespon cepat ajakan kerjasama tersebut demi menegakkan hukum atas masalah yang merugikan negara. Ya, intinya saya yang penting di diinfokan masa sekolah ini apa yang diperlukan untuk bisa segera jalan kalau sudah jalan pun evaluasinya juga saya dikasih tahu sehingga selalu bisa kita perbaiki karena penerimaan negara saat-saat ini kan penerimaan negara ini sangat penting lah ya. untuk terus dimaksimalkan Pokoknya memang kalau nggak kerjasama nggak bisa ya masing-masing punya kewenangan, tapi juga pasti punya keterbatasan. Betul, pak. Kami siap, siap membantu semuanya. Kasih, Berarti tindak lanjut selanjutnya apa nih? Uh, kami nanti mungkin sama teman-teman satu ini pak yang tadi. Yang darat tadi. Yang darat tadi. Teritorial dengan Pangdam. Oke, kalau, pak, TKI sama oh, oh, ya. Iya. iya. Oke, okay. pak, pak, pak. siap. Terima, terima kasih. Ini, Terima kasih banyak, Mas Saksul. nih, iya, sampai ketemu lagi, selamat ya. Sehat, <laughs>